Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Erna Erlina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar pembuatan STR baru tenaga kesehatan. Dari perkembangan kemarin-kemarin ternyata iSTR itu banyak sekali perubahan-perubahannya. Tapi jangan cepat menyerah ya karena semuanya gampang kita lakukan oke okay. jangan lupa like subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya oke okay? Masa berlaku STR masih tetap adalah 5 tahun. Silakan kalian aplikasi ISTR ini diklik pada bagian Google yaitu KTKI Go ID. Jangan lupa ya, berlaku selama 5 tahun. Dan setelah 5 tahun kalian harus perpanjangan STR-nya. Apa sih surat tanda registrasi atau STR itu? STR merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang berkompeten. Jangan lupa logo ini adalah aplikasi ISTR. Menurut regulasi nomor 83 tahun 2019 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang registrasi tenaga kesehatan. Setiap tenaga kesehatan mengajukan permohonan STR melalui aplikasi registrasi daring atau online dengan memenuhi persyaratan registrasi. Aplikasi registrasi daring atau online sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan aplikasi yang digunakan oleh pemohon untuk mengajukan STR atau perpanjangan STR secara daring atau online. Persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental memiliki surat sumpah atau janji atau surat pernyataan telah mengucapkan sumpah janji profesi dan yang kelima membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi langkah selanjutnya adalah masuk ke KTKI KEMKES GO ID. Pelayanan KTKI di hari Sabtu dan Minggu tidak akan terbuka karena ada pengumuman dari pemohon terima kasih atas antusiasme dalam mengajukan STR melalui aplikasi ISTR. Agar kami dapat memberikan pelayanan yang optimal, maka setiap hari Sabtu dan Minggu aplikasi ISTR akan kami tutup sementara bagi pemohon. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan para validator untuk melakukan percepatan validasi agar pengajuan ISTR saudara dapat diselesaikan tepat waktu. Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Demikian pengumuman yang diberikan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia untuk pelayanan KTKI di hari Sabtu dan hari Minggu Biasanya mereka menggunakannya Untuk validasi Atau melakukan percepatan validasi Pada pengajuan STR Yang kita ajukan. Persiapan apa saja sih yang harus dipersiapkan pada pembuatan STR baru itu? Jangan lupa yang pertama kali ijazah, keterangan dokter yang berSIP, KTP, sertifikat kompetensi, pas foto terbaru, surat sumpah profesi dan surat patuh etika profesi. Jangan lupa file-nya itu ada yang PDF dan ada yang JPG. Kalau yang PDF adalah ijazah, keterangan dokter, sertifikat kompetensi, surat sumpah profesi, dan surat patuh etika profesi. Sedangkan dalam bentuk CPG, KTP, dan pas foto terbaru berlatar, berla, berlatar belakang merah. Setelah itu, silakan kalian masuk ke registrasi baru. Setelah ada tampilan seperti ini, Silakan pilih lulusan tahun 2021 atau sesudahnya, bagi lulusan yang baru ya. Setelah itu, silakan masukkan perguruan tinggi program study nomor induk mahasiswa dan klik konfirmasi data ke Kemendikti. Akan ada tampilan seperti ini, Surat penyusunan Data Tenaga Kesehatan Registrasi STR Online. Nah, ini surat pemberitahuan, silakan scroll saja ke bawah dan klik lanjut. Setelah itu, nanti ada data yang pertama dari data Dukcapil dan data kedua dari PD Dikti Masukkan nanti jenis kelamin, perguruan tinggi, nomor ijazah, tanggal lulus, nomor sertifikat kompetensi, nanti akan muncul, muncul sendiri dan Tutup. Masuk pada step satu yaitu pas foto. Silakan upload pas foto di sini. Jangan lupa berlatar belakang merah dan ukuran empat kali KTP-nya dalam bentuk JPG. Setelah itu ijazah sertifikat kompetensi akan muncul sendiri dan nomor ijazah juga akan muncul sendiri. Surat keterangan sehat, jangan lupa ad, harus ada nomor SIP dari dokter. Surat sumpah profesi, silakan upload. Dan surat pernyataan patuh pada etika profesi, biasanya ini ada di SIMK Patelki. Jadi langkah sebelum masuk ke dalam KTKI, kalian harus masuk dulu ke dalam SIMK Patelki dan harus memiliki dulu nomor anggota. Setelah itu setelah ada nomor anggota silakan masuk ke Simkapeteki dan download surat patuh etika profesi. Silakan masukkan daftar melalui provinsi mana, nomor KTP-nya juga silakan masukkan. Keterangan sehat sumpah profesi. Tempat lahirnya akan muncul. Silakan masukkan alamatnya RT RW Kode pos, nomor handphone, dan email korespondennya juga silakan kalian centang, lalu lanjutkan. Masuk pada step 2 yaitu tentang pekerjaan, apakah sudah bekerja atau belum, apabila sudah bekerja silakan klik dan masukkan jenis tempat kerja status tempat kerja nama tempat kerjanya apabila kita belum bekerja silahkan langsung saja masukkan pada pendidikan pendidikan jenis pendidik apa negara pendidikan jenjang pendidikan asal perguruan tinggi nom nomor ijazahnya nanti segera muncul tanggal lulusnya kita masukkan setelah itu akan tampak seperti ini asal perguruan tingginya kita masukkan nomor ijazahnya juga masuk pada kompetensi pada kompetensi profesinya ahli teknologi laboratorium medik kompetensinya ahli media misalkan D3 subkompetensi bisa dikosongkan lanjut Lalu masuk pada step 3, nomor sertifikat kompetensi akan muncul sendiri apabila kita sudah lulus Uji Kom. Tanggalnya silakan masukkan tanggal uji kompetensi dan di mana tempatnya. Setelah itu selesai. Akan tampak seperti ini, registrasinya sudah selesai, nomor registrasinya belum muncul tetapi draft Uh, file kita, bahwa STR kita sudah selesai, akan tampak seperti ini data tersebut di atas adalah benar, data yang akan tampil pada STR, pastikan data Anda sudah benar, silakan cek kembali apabila terdapat kesalahan pada STR yang telah terbit, bukan merupakan tanggung jawab Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia apabila sudah yakin, silakan centang, dengan ini saya menyatakan setuju dengan ketentuan di atas dan menyatakan data saya sudah benar Ya. Nanti ada tampilan seperti ini. Data usulan registrasi estate sudah telah selesai. Kemudian dilakukan validasi dan keabsahan data. Beberapa hari silakan kalian cek status masukan kembali PIN Anda, lalu masukkan juga emailnya, masukkan captcha dan cek status. Setelah itu akan ada permohonan apabila sudah disetujui permohonan registrasi dan segera melakukan pembayaran Rp100.000 kode billingnya tertera di atas e, tanggal expire date-nya itu ada di sini lakukan pembayaran menggunakan kode billing di atas bisa melalui teller ATM e banking di 79 bank persepsi dan kantor pos Langkah selanjutnya yaitu pengajuan masuk bagian cetak STR akan ada tampilan seperti ini, apabila akan siap cetak, klik email pemilihan pengiriman kode OTP melalui email atau SMS. Kalau klik email, silakan ada uh, kode OTP masuk ke email. Masukkan 6 digit angka yang dikirimkan ke email saudara, kode OTP-nya berlaku selama 5 menit saja. Setelah itu, file STR bisa di-download. Cetak dokumen STR dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di tempat masing-masing. Setelah usulan registrasi STR masuk langkah 5, dokumen menggunakan printer warna dan kertas A4 80 gram. Validasi keabsahan data STR tenaga kesehatan dapat dilakukan dengan cara scan QR STR kemudian terhubung melalui alamat web KTKI ID dengan keterangan status dokumen aktif, tidak aktif, atau STR tidak ditemukan. Ya, apabila kalian tidak mengerti, silahkan cek di pojok kanan atas ada Astri, asisten STR Indonesia. Misalnya banyak sekali yang bisa ditanyakan. Menu yang pertama adalah start. Berikut langkah-langkahnya: nanti ada file str, bisa disimpan di email ataupun di dicetak berwarna. Str sudah berhasil dicetak teman-teman bisa dipergunakan untuk bekerja. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.